pedang Arab Samsir dengan uh, dilapisi kulit bulu domba asli kulit bulu domba bulu domba kambing ini pedang yang bisa tebas paku rantai ketajamannya sangat tajam sehat kertas dan set plastik nanti kita lihat pedang ini akan dilindes oleh mobil dan dilindes oleh motor tidak akan patah Pedang yang sudah dilindes motor Dan dilindes dengan mobil Tidak pengok, tidak patah Pedang yang sangat lentur tajam kuat, lentur Dan tahan karat Pedang termahal di tahun 2022 Jangan lupa ditonton hingga habis Biar tidak gagal paham Dan like and subscribe Sekaligus aktifkan lonceng notifikasimu dan jangan lupa komentar di bawah yang ingin menanya harga harganya berapa kita kasih tahu saja ini kisaran harga ada yang 15 juta rupiah dan ada yang 17 juta rupiah dan ada yang 20 juta rupiah ini bukan pedang kaleng-kaleng dan bukan pedang-pedangan uh, yang jual di online ini pedang beneran, pedang asli, dan memang karya anak bangsa. Karya lokal handmade dibuat dengan orang-orang yang profesional dan terampil, yang memang sudah mahir dalam ahlinya untuk membuat pedang.